Selamat datang di Dunia Dila Kita, kita yang telah mati, terlintas bayanganmu saat masih bersama. Pedinya ku sadari, kau bukan milikku lagi. Percaya, semua dustamu Kini ku mampu berkata Kau pergi saja dariku Aku terus bertahan Ku coba untuk lupakan Semua beban di hati Ku jatuh terhempas Tak sanggup ku Wah, ini telah terluka. Kekosongan yang ada melingkupi raga diriku. Yang percaya semua dustamu Kini ku mampu berkata kau pergi saja dariku Lupakan. Semua beban di hati, ku jatuh terhempas. Tak sanggup ulang, jiwa ini telah terluka. Kekosongan yang ada melingkupi raga. Ku terus bertahan ku coba untuk lupakan semua beban di hati ku jatuh terhempas tak sanggup ku lalui jiwa ini telah terluka kekosongan yang ada Melingkupi Ooh.